Lindung duduk dengan tenang di tempat tidur di dalam ruangan yang tenang. Kedua matanya tertutup rapat. Tangannya membentuk segel pelatihan sebagai pasukan devouring diam-diam tersebar dari dalam tubuhnya. Di bawah devouring force ini, udara di sekitarnya mulai membentuk gelombang demi gelombang riak. Gelombang kekuatan Yuan yang perkasa datang melonjak sebelum mereka akhirnya mengalir ke tubuhnya. Dengan terus mengalirnya Yuan power, aura Lindung juga mulai pulih sedikit demi sedikit latihan ini berlangsung selama tiga jam. Tubuh Lindung yang tidak bergerak akhirnya bergetar dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Sekelompok uap putih yang membawa bau mengerikan keluar dari tenggorokannya. Setelah sekelompok uap putih dihembuskan, jejak terakhir dari kekaburan di wajah Lindung telah menghilang. Mata hitamnya yang gelap sekali lagi memulihkan kecerahan dan kilau masa lalu. Lindong jelas juga merasakan perubahan dalam tubuhnya saat sukacita melintas di wajahnya. Sejak dia bangun, dia telah pulih dengan tenang selama hampir lima hari. Baru saat itu, apakah dia benar-benar menyembuhkan serangan balik yang disebabkan oleh menelan lima buah kuno Yuan Abadi? Selain itu, dengan pemulihan lengkap dari cedera dan kekuatannya, Lindong juga menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut setelah cedera serius ini. Yuan power dan mental energinya benar-benar membuat peningkatan yang cukup mengejutkan. Dia bahkan mulai samar-samar merasakan tanda akan melakukan terobosan. Apakah ini karena lima buah kuno Yuan abadi? Lin Dong merenungkan fakta ini. The Ancient Immortal Yuan Fruits memiliki efek misterius dengan meningkatkan kekuatan seseorang. Jika Lin Dong mengikuti aturan dan memperbaikinya sebelum dia menelannya. Itu tidak mungkin bagi kekuatannya untuk menembus ke enam Yuan Nirvana Stage. Namun, situasi kembali jelas tidak memberinya waktu untuk diam-diam melatih dan memperbaiki mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertindak dengan kejam dan dengan paksa menelan kelima Immortal Yuan Ancient Fruits sebagai imbalan untuk peningkatan sementara dalam kekuatannya. Harganya adalah bahwa sebagian besar energi dari lima Immortal Yuan Ancient Fruits habis selama pertempuran yang intens. Jumlah yang akhirnya diserap Lindung hanya berjumlah 10 hingga 20 Meskipun demikian, 10 hingga 20 persen ini masih sangat bermanfaat bagi Lindung. Selain pertempuran berdarah kali ini, itu memungkinkan kekuatan Lindung untuk maju sekali lagi. Meskipun dia tidak dapat membuat terobosan, dia kemungkinan tidak jauh dari melakukannya. Lindung mengayunkan lengannya yang sekali lagi diisi dengan kekuatan yang kuat. Dia membuka mulutnya untuk tersenyum sebelum mendorong membuka pintu dan keluar dari ruangan. Setelah meninggalkan ruangan, hal pertama yang dilihat Lindong adalah dua sosok tua yang akrab berdiri di depan. Segera dia terkejut, dia buru-buru berjalan maju dan tertawa. Salam untuk dua paman guru. Dua orang di depannya secara alami adalah Chen Zhen dan Wu Dao dari Desolate Hall. Mereka melihat corak Lindong dan mengangguk sambil tersenyum. Apakah kamu sudah pulih sepenuhnya? Wu Dao menatap pemuda di depannya dengan ekspresi senang. Setelah bertanya sedikit, dia melanjutkan sambil tersenyum. Kali ini, kamu telah melakukannya dengan cukup baik dan itu telah meningkatkan prestise desolate Hall kita. Jika kita bisa mengolah benih kuno Yuan Abadi, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh sekte Dao kita. Kami kebetulan menabraknya. Itu saja. Masalahnya kali ini juga berkat senior Jiang Kun dan yang lainnya. Lindong tersenyum dan berkata, Haha, tinggal di belakang dan melawan Misa segel iblis sendirian. Tindakan ini mungkin mengesankan tetapi agak terlalu sembrono. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Chen Zen menggelengkan kepalanya dan berkata, Murid telah belajar pelajaran. Lindong bisa mendengar nada khawatir dari suara Chen Zen. Karena itu, dia tidak memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan mengangguk. Chen Zhen mengangguk pelan. Dia membelai janggutnya saat matanya menatap pemuda di depannya. Ekspresi puas di matanya menjadi semakin kaya. Ayo pergi. Ketua Sekte ingin bertemu denganmu. Berdiri di sampingnya. Wu Dao tersenyum sebelum berbicara. Lin Dong mengangguk. Melihat ini, Wu Dao dan Chen Zhen bertukar pandang dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berbalik dan bergegas pergi. Yang pertama segera mengikuti di belakang. Mereka bertiga langsung bergegas keluar dari pegunungan Aula Desolate. Setelah itu, mereka menuju ke wilayah dalam Sekte. Dao Sekte sangat luas, pegunungan mengelilinginya dan terkadang ada beberapa murid yang terbang melewati langit. Itu muncul seperti modal yang sangat besar dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu adalah puncak Dao. Master Sekte tinggal di sana. Biasanya, masalah utama sekte ini diputuskan di tempat itu. Udau memasang ekspresi hormat saat dia melihat gunung sebelum berbicara dengan lembut kepada Lindong. Di sampingnya, Lindong sedikit mengangguk saat tatapannya menyapu gunung ini. Kali ini, dia tidak berani menggunakan energi mental untuk memindai tempat. Berdasarkan inderanya, dia bisa mengatakan bahwa gunung ini sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya sehingga bisa menyebabkan dia lenyap seketika. Sebelum dia mendarat di gunung, mata lindung menyapu sekelilingnya. Setelah itu, dia melihat dua pria tua berpakaian abu-abu duduk di atas batu yang menonjol dari tebing gunung terjal. Kedua pria tua itu tidak memiliki fluktuasi yuan power di sekitar tubuh mereka. Melihat dari kejauhan, mereka muncul seperti dua orang tua. Namun, bahkan Chen Zhen dan Yu Dao dengan cepat mengurangi kecepatan mereka ketika mereka melihat mereka berdua. Dua pria tua berpakaian abu-abu mengangkat kepala mereka di depan mata keruh mereka memandang duo Chen Zhen. Akhirnya, tatapan mereka perlahan berhenti di Lindong. Lindong merasakan semua pori-porinya tiba-tiba berdiri saat dia sedang diamati. Bahkan Yuan Power yang beredar di dalam tubuhnya melambat pada saat ini. Perasaan itu seolah-olah dia benar-benar dipindai oleh dua pria tua berpakaian abu-abu dari luar. Untungnya, Kedua lelaki tua berpakaian abu-abu itu hanya memindai tubuhnya sebentar. Segera, Lindong melihat dua wajah tua yang kaku ini menunjukkan senyum yang agak jelek tapi hangat. Dia adalah Lindong, kan? Bukan anak kecil yang buruk. Lanjutkan, Master Sekte sedang menunggunya. Chen Zhen dan Wu Dao mengangguk. Setelah itu, mereka akhirnya memimpin Lindong dan dengan cepat bergegas naik gunung. Keduanya adalah tetua dao sekte dan mereka sangat kuat. Jika mereka maju selangkah lagi, mereka bahkan mungkin bisa melangkah ke tahap kematian misterius. Wu Dao dengan lembut berbicara kepada Lindong saat mereka sedang bergegas ke puncak gunung. Tahap kematian misterius. Lindong mendecakkan lidahnya dengan tenang. Level ini kemungkinan akan memungkinkan seseorang untuk ditempatkan di antara elit bahkan di seluruh wilayah Suan Timur. Dao Sekte memang layak menjadi Sekte Super. Fondasinya begitu menakutkan. Mereka bertiga meledak ke puncak gunung. Kabut melekat di tempat itu dan platform batu giok putih yang luas muncul di hadapan mereka. Setelah itu, mereka bertiga mendarat di peron. Ketika Lindung mendarat di platform dan mengangkat kepalanya, ia menemukan bahwa sebenarnya ada tiga sosok yang berdiri di depan. Ada dua wanita dan seorang pria di antara mereka bertiga. Salah satunya tampak cukup akrab. Gaun berwarna muda melilit sosoknya yang cantik dan ramping. Dia adalah Ying Huan Huan. Wanita di sebelah kirinya memiliki sosok tinggi. Rambutnya yang hitam panjang, acak-acakan diikat dengan lembut dan melekat di pinggangnya yang sempit saat digantung ke bawah. Dia memiliki wajah yang cantik dan alisnya mirip dengan Ying Huan Huan. Namun, yang terakhir itu hidup dan bersemangat, sementara dia tampil lembut dan tenang. Selain itu. Lindung juga bisa merasakan tekanan samar dari tubuhnya. Segera, bibirnya terangkat sedikit. Di seluruh Dao Sekte, yang wanita lain selain kakak senior Sky Hall, Ying Xiao Xiao, yang pernah dia dengar tetapi tidak pernah bertemu, dapat memiliki kekuatan seperti itu. Di sisi kanan Ying Huan Huan adalah seorang pria muda dengan pakaian hijau. Pria itu tampak cukup tampan, meskipun dia tidak setampan Little Marten. Dia juga bisa dianggap pria gagah dan halus. Kemungkinan dia akan menarik sedikit perhatian di tengah orang banyak. Hei, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya dari cedera? Kehidupan kecilmu cukup kuat. Senyum muncul di wajah Ying Huan Huan ketika dia melihat Lindong. Dia segera melangkah maju dan tertawa dengan suara yang indah. Ketika dia mendengar kata-kata Ying Huan Huan yang lucu namun penuh perhatian, Lindong merasa agak tidak berdaya. Namun, Sukacita dalam senyum di wajah wanita muda itu berasal dari hatinya. Ini menyebabkan Lindung tersenyum berkata, ini semua berkat obat kamu. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Ying Huan-Huan tampaknya mengingat sesuatu saat wajahnya memerah. Matanya melirik Lindung sebelum dia segera berbalik dan berkata, hanya karena kamu menyelamatkanku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memegang pergelangan tangan wanita cantik di sebelahnya dan tertawa berkata, Ini adalah kakak perempuan aku, Ying Xiao Xiao. Aku akan mengusir kamu sekarang jika kamu memberitahu aku bahwa kamu belum pernah mendengarnya. Petik 2. Salam untuk senior Xiao Xiao. Lindong tidak berani meremehkan anggota generasi muda yang paling menonjol di Daosek. Dia segera menangkupkan kedua tangannya. Berdasarkan statusnya. Ia juga harus memanggil Ying Xiao Xiao sebagai senior. Gadis ini terlalu manja. Terkadang, dia akan berlebihan ketika dia berbicara. Tolong jangan bawa itu ke hati. Mata Ying Xiao Xiao menatap Lindong di depannya. Wajahnya yang dingin memperlihatkan senyum ketika dia berbicara dengan lembut. Lindong melirik Ying Huan Huan di samping, yang sedang melengkungkan mulutnya. Segera, dia tersenyum pelan dan mengangguk. Kali ini, semuanya berkat kamu. Namun, kamu benar-benar penuh kejutan. Pada saat aku mencapai, Yao Ling sudah menerima luka fatal. Mata Ying Xiao Xiao sedikit berdesir saat dia menatap Lindong. Hatinya tidak setenang dia muncul di permukaan. Saat ini, ia juga telah melangkah ke sembilan Yuan Nirvana stage. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti betapa hebatnya seorang ahli tahap sembilan Yuan Nirvana. Meskipun Lindung terluka parah dan hampir tidak sadar ketika dia mencapai, Yao Ling, juga mengalami luka fatal. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Lindong, mengingat kekuatannya, mampu melukai Yao Ling, yang merupakan sembilan ahli stage Nirvana Yuan. Sedemikian rupa di depan begitu banyak ahli dengan niat jahat. Aku hanya beruntung. Lindong berbicara dengan tersenyum. Dia menambahkan kalimat lain di hatinya. Selain itu, aku sedikit lebih kejam darinya. Ying Xiao Xiao tidak berkomitmen terhadap kata-kata Lindong. Jika keberuntungan bisa melukai sembilan ahli panggung Nirvana Yuan hingga sejauh itu, reputasi Yao Ling selama tahun-tahun ini benar-benar akan menjadi lelucon. Pria muda berpakaian hijau di samping juga melangkah maju pada saat ini. Senyum mempesona muncul di wajahnya yang tampan. Meskipun senyumnya lebar. Lindong masih bisa merasakan ekspresi yang sedikit dijaga di mata pria itu. Aku sudah lama mendengar tentang reputasi junior Lindong. Sekarang setelah aku bertemu dengan kamu, aku dapat melihat bahwa rumor itu memang benar. Petik dua. Pria berpakaian hijau tersenyum mengulurkan tangan ke arah Lindong. Karena sudutnya, tubuhnya tampak sedikit menatap Lindong. Setelah itu, dia berkata sambil tersenyum. Nertol. King Ye.